kalau ada orang masih merasa kurang nyaman gelisah dan khawatir bila diwafatkan di saat itu dia merenung ini sudah fitrah menunjukkan ada kekurangan bekal yang ada dalam jiwanya dan merasakan ada bekal yang kurang untuk dibawa pulang yang paling mencengangkan dan paling irasional sudah tahu bekalnya kurang sudah tahu yang kemarin itu masih banyak kurangnya kok sisa yang diberikan Main-main juga Kok sisa waktu yang diberikan Masih belum serius juga Jadi kalau sampai Jumat ini Sampai detik ini belum mampu merubah kita Untuk dekat dengan Allah Anda butuh berapa Jumat lagi Anda butuh berapa tahun baru lagi Apa masih senang Hanya dengan urusan dunia Anda rayakan Sementara besok kita berpulang Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala Ingat akhirat bukan meninggalkan dunia